Negeriku Tanah Air Indonesiaku, karya Novia Kuratia Yurina. Sang surya tersenyum simpul di ufuk timur. Langit cerah biru baur membaur. Burung-burung kecil bersaut siur akur Di ujung sana kendang gamelan saling bertabuh penuh riuh. Mengiringi penari, berlenggak-lenggok dalam satu panggung yang utuh, tepuk tangan penonton, melengkapi penuh Aduh Aduhai negeriku, aduhai tanah airku, begitu indah sonamu begitu ragam budayamu, begitu banyak bahasamu, kau satu kesatuan cinta, menikah, tinggal, ikam. Banggaan.